serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik seputar Les tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial di pagi hari ini dari idola kesayangan kita untuk mengawali perjumpaan di pagi hari ini tentu kita mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan Alhamdulillah single terbaru Bunda Lesi Kejora Sekali Seumur Hidup official Musik Video Di Channel Youtube 3D Entertainment Sudah Tembus Di Angka 9 Juta Viewers Alhamdulillah Persahabat Ya Dan Alhamdulillahnya Lagi Lagu Single Terbaru Bunda Lesi Kejora Sekali Seumur Hidup Ini Berada Di Nomor 67 Global Top Music Video Wow 67 Dunia Loh kebanggaan banget dan pastinya kebahagiaan yang kita dapatkan Alhamdulillah berkat dukungan yang tak antinya -henti selalu diberikan dari orang-orang baik, dari orang-orang hebat yang selalu tulus mensupport karya-karya terbaik dari idola kita. Less a lovers, less the lovers, be lovers memang luar biasa. Kalian semua the best. Mudah-mudahan makin kompak dan makin solid. Kemudian persahabat disimak juga ada momen yang sangat spesial juga yang kita dapatkan kemarin. Abang El saat bareng. Oma, persahabat ya, Oma Dewi Itu video call bareng dengan sepupunya yang berada di Jepang Ada keluarga besar Kak Nova Wah, Masya banget ya Temu kangen nih di video call <laughs> Mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat dan bahagia, persahabat ya Kita lihat juga kalimat yang diposting Video call tadi siang sama Abang L Tapi Abang Alnyal lagi gak enak badan Katanya tuh persahabat ya, Masya Allah Tentu kita doakan mudah-mudahan Abang Al selalu diberikan kesehatan ya Diberikan kesembuhan Anak laki-laki dari Kak Nova Lagi dengan enak badan kemarin Kita doakan yang terbaik Dan kita lihat juga slide berikutnya Ada tentunya Video call momen dengan Kak Sela juga Luar biasa banget ya Dan kita lihat juga bareng Kak Nova juga tuh, Masya Allah BBL L serius banget ya Kita bahagia banget Selalu mendapatkan kejutan Selalu mendapatkan kabar baik dari keluarga besar idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Abang tadi video call sama sepupu dan onti di Jepang Jadi biar jauh tetap saling mengenal Masya Allah banget ya jauh di mata, dekat di hati dong keluarga besar yang selalu menginspirasi. Kemudian juga persahabat ya, info sementara mengenai tentunya urutan Bunda Lesti Lagu Lentera di aplikasi Jux Alhamdulillah berada di posisi kedua ini info semalam yang kita dapatkan persahabat dari Star Voting Team Alhamdulillah Lagu Lentera Lesti itu berada di posisi kedua nih, tetap semangat ya untuk warga Konoha semuanya mendukung Karya-karya Lesti di aplikasi Juk Semoga bisa di posisi pertama Kita semangat, kita kompak dan kita solid Pasti bisa Kemudian juga persahabat disimak Momen semalam yang kita dapatkan Vitamin di tengah malam persahabat ya Bersama Papa Bilar Yang lagi main biliar Bareng Bang Tovan Persahabat ya Bang Daniel Tovan Masya Allah Serius banget ya Papa Bi, semangat terus Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan, selalu diberikan Kelancaran Dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang Yang tidak baik persahabat ya Kita selalu mendoakan untuk idola Kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya kita lihat Ini momen spesial Cidukan Papa Bilar bersama Bang Daniel Tofan semalam Masya Allah ya Keduanya terlihat sangat happy banget Mudah-mudahan ada kejutan baik yang kita dapatkan juga dari mereka berdua Tetap support, tetap dukung Tahan tentunya selalu mendoakan untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ya disimak Ini ada artikel mengenai Bunda Lesti Kejora nih persahabat ya Kisah sukses Lesti Kejora yang diunggah Akunselebritis.id persahabat Kita simak ya artikel yang tentunya di diposting Lahir dari keluarga sederhana, Lesti Kejora. Lahir dengan nama Lestiani di Bandung, 5 Agustus 1999. Lesti merupakan anak dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini. Dia tinggal di pelosok Cianjur yang jaraknya satu jam antara rumah dan pasar. Kita lihat juga persahabatnya, selit berikutnya ikut ajang pencarian bakat. Kehidupan Leslie Kejora mulai berubah sejak ia mengikuti audisi dangdut akademi musim pertama. Berbekal pengalaman dan kemampuan yang telah ia asah sedari kecil, istri Rizky Bilar ini berhasil lulus audisi dengan mengantongi golden ticket hingga keluar sebagai juara pertama. Bergabung dengan label musik, setelah keluar sebagai juara, Lesti Kejora dilirik oleh perusahaan label musik. Kini Lesti diketahui berada dalam naungan Trinity Optima Production. Wow, bangga banget ya dengan idola kesayangan. Jadi penyanyi untuk mengubah keadaan ekonomi keluarga, melihat keadaan keluarga yang seperti itu. Lantas membuat Lesti kejuaraan bertekad untuk mengubah keadaan ekonomi keluarganya. Inilah perjuangan Lesti dari nol banget persahabat berbisnis. Sadar jika ketenaran di dunia entertain hanyalah sementara ibu satu anak ini. Melebarkan sayap ke dunia bisnis, bisnis yang bergerak di bidang clothing line ini diberi nama Lesti Daily. Menyediakan keperluan fashion wanita mulai dari baju, celana, hijab, dan item fashion lainnya. Wow, inilah tentunya kebanggaan, inspirasi untuk banyak orang Bunda Lesti. Luar biasa semangatnya. Kita tahu perjuangan Bunda Lesti memang sangat-sangat patut diacungi jempol. Mudah-mudahan selalu sukses, selalu dimudahkan segala urusan idola kesayangan kita. Amin. Kita lihat juga persahabat, ke kabar selanjutnya. Ini ada momen spesial yang kita dapatkan ketika Papa Bilar live bareng Konidin. Ini live-nya di Studio Les Lar, langsung bersahabat, dan tentu di live ini pun memang banyak sekali. Ubur-ubur dan markonah yang selalu nyinyir Yang selalu berkomentar tidak baik Namun banyak juga yang komentar positif Persahabat saat live-nya Papa Bilar Salah satu yang dibahas oleh Ubur-ubur adalah Papa Bilar itu tidak memakai cincin Sampai tangannya pun katanya diumpetin persahabatnya emang ada aja kelakuan dari Markona yang selalu mencari celah yang selalu ingin menjatuhkan idola kesayangan kita sebagai fans sejati tetap kita support yang terbaik persahabat untuk Papa Bilar mudah-mudahan tetap sabar tetap tegar dan mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk keluarga kecilnya kita lihat juga di kolom komentar ini banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Instagram, Mentari543 mengatakan, Semangat Papa Bi abaikan aja para sampah-sampah Markonah yang iri Sama kehidupan kalian yang bahagia dan rezeki terus mengalir Karena sampah-sampah Markonah pada miskin, gak ada kerjaan katanya itu Ini teguran keras juga untuk Markonah yang selalu nyinyir Yang selalu sirik dan selalu fitnah idola kita Kemudian juga persahabat disimak komentar selanjutnya dari akun L0 mengatakan, doa terbaik untuk Bilar, semoga kasih dan sayangnya ke Dedek Lesti dan keluarga tak pernah luntur, bahkan semakin sayang. Jangan pikirin orang-orang yang berkomentar jelek, baik dan buruknya tergantung di diri Bilar sendiri. Dan kita lihat juga ke tanggapan komentar berikutnya. Dari akun Bunarti Anggraini mengatakan, Masalahnya ubur-ubur itu kan kagak punya mata sama otak. Jadi nggak tahu kalau live-nya di studio Papa Bi sendiri. Jadi yang diributkan cincin. Kok nggak tanya juga kenapa Papa Bi pakai cem tangan hadiah piniknya? Biar detail gitu. Ubur-ubur sungguh terlalu. Persahabat ya. Masalah cincin gak dipakai, diributin. Dan selanjutnya juga masalah foto bareng Kak Yeni, itu diributin juga. Astagfirullahalah banget ya Tentunya berubur Mudah-mudahan selalu diberikan hidayah Dan mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan terus Rumah tangganya langgeng Dan semoga semakin banyak doa baik Yang diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya Ini momen spesial Tentunya hadiah 7 bulan Abang L Hadiahnya sudah sampai di rumah Masya Allah banget ya disambut oleh Oji luar biasa mudah-mudahan doa baik dari kalian semua diijabah dan dikabulkan doakan yang terbaik untuk abang Fatih semoga sehat selalu bahagia selalu dan menjadi kebanggaan kedua orang tua kita masih menunggu cirukan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Live TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari Leslie dan Pilar.